dia nggak percaya dia ngetes aku kan aku dulu mas makin... joge orang bilang dia nggak percaya aparat aku percaya apa dia marah karena babat terbengkalain ini aku nggak percaya aparat dia lagi di bandar ininya wasit bola waktu mm. jogja dia memang anak buah bang opa oh yeah. iya Dia, dia langsung tolak-tolakan kemolotan, kan? Hmm. Dia kasih lagi gaji nggak joget, dia tuh juga yang ngabis. Mungkin dia nggak tahan juga, dia ngasih hmm. banyak juga biayanya. Hmm. Aku dulu kan makan obat, aku lawan. Nah, hmm. ini kan obat itu dinikmatinya kalau jadi. Hmm. Memang pengaruhnya ada. Iya yeah, iya. Yeah. Tapi jangan di pasukan YouTube. Nah ini, nah. ini rekam aja. Enggak apa-apa. kan nggak ada. Nanti macam acara Kristen itu lah acara pertobatan. Nanti <tuk> ya. <tuk> <tuk> lah, padahal kita udah sering ngapain masjid. Kita kan kita kan udah ini, <tuk> ya kan? Acara pertobatan untuk orang Kristen. <tuk> iya iya. Waduh. Gak <laughs> Gampang di oh, ya, oh. nah. yeah, nah, sensor. gitu ya. Hmm. Nah. kira cerita sama Bang di kan. Ah, nah, cerita lagi kalau nggak sabar bang, aku bilang sama dia, abang sabar lah, nanti kalau nggak apa, susah. Ada tuh bang, di jurang. Ma ah, masa katanya. Dia aja <laughs> pendeta dia aja pendeta <laughs> <aja penyutupan. laughs> <Dia aja penyutupan. laughs> <laughs> mas. masak. Pendeta katanya. Pendeta ya, nggak tahu ya. Si panjang ketawa-ketawa, panjang pajar ketawa-ketawa. <laughs> Om nah, ah. mana tahu-tahu apa itu, ini. Iya. aku cuma tahu ayat-ayat dari Bila orang bilang ayat <laughs> bilang ayat bilang ayat kayak gini. Sofi Ini ini ayat bilang ayat kayak bilang ayat bilang ayat bilang ayat bilang ayat bilang ayat bilang Orangnya ya, ya kan loh? Kau jangan balik. Kau jangan balik. Apa yang kau balik? Bagi-bagi anakku nggak ada yang jajan, bagus. Ya bagus. Kau tidur dulu, nanti tahu jam jam sholat subuh. Mama nah, bangun kau pulang. Ini kalau sekarang kau pulang, nanti kecelakaan yang ada. Iya, licin jalan loh. Ini pun tak ada di Barelang sana kan? Tak ada. Ada. Jangan loh, dari <SILENCIO> ya. aku. Ya. Oh, dia enggak lain kamar. Oh, lain kamar. Kalau gua sepulang, ngapain enggak pulang? Kan tadi punya aku, lelah gini. Pada apa? Ya. Hmm. apa, -apa. Angin barelang tuh kuat, oh. Kita aja pakai motor enggak hujan aja bisa macam ditolak ya kita. Enggak tuh curiganya iya. dia pulangnya enggak ke barelang dia kesintai <SILENCIO> ya kan. Ini basa-basa enggak laku itu. Enggak ada laku nggak apa baru-baru kok kerja di sana juga, kok ya? Bukar, bar, kok? Oh iya, oh iya. baru oh iya, baru ya. Aku semenjak sintai jadi bangunan permanen ini nggak pernah pijah, nggak masuk, tapi ke dalam nggak pernah. habis itu keluarga datang kemari ya udah. Aku sempat kampanye juga di sini. Roper tuh sempat jadi papi loh itu. Iya. Roper gender tuh sempat jadi papi tadi sampai. Iya, haleluya cerita deh. Najing gimana najing? Najing tetap nah, makan bakso nurai. Masih, masih, Dik. Masih hidup kan, masih. Salah.